serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini sebuah spesial dari Ayah Kejora yang kita lihat di terbaru Ayah Kejora satu jam yang lalu ini memposting foto lagi kondangan persahabat ya Bersama Ali Akbar juga tuh ada Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu dan kompak selalu untuk keluarga besar Bunda Lesti Kejora. Dan kita lihat nih ada Kalimat Kenshin yang dituliskan oleh Ayah Kejora. Selamat menempuh hidup barunya, Adi, Sarang Neng Risma, semoga sama wa Amin. Masya Allah, ya, kita aminkan ya baik Dari Ayah Kejora mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohma. Amin. Dan untuk selanjutnya, di sini juga kita mendapatkan kabar spesial bikin ngakak bahagia pasti bersahabat, ya, dari Bang Goril, ketika live Instagram. Bang Boril persahabatia ya, ini menginfokan bahwa tanggal 34 sampai 35 bakal ada sesuatu atau kejutan persahabatia. Ya. padahal kan bulan 2 hanya sampai tanggal 28 ya <guluh> Ini bikin ngakak tadah bahagia Bang Boryl war warga Kuroha mendengar info yang tentu disampaikan oleh Bang Boril. momen ini pun di kembali oleh Goldeslar Anscore Queens 84. Kalimat caption pun dituliskan Ketawa dulu sama yang lagi ada rencana di tanggal 34 sampai 35 tuh persahabat ya bikin ngakak ya Insyaallah Allah bang Borin mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bisa menjaga idola kesayangan kita Di posisi ini pun persahabat, banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan Dari akun Umir Rahma 1980 mengatakan tanggal, kalau tidak salah sampai 31 model 2022 kayaknya ya, Bang Boril sambil dikasih mot ketawa tuh <laughs> emang ini bikin ngakak banget ya kelakuan dari Bang Boril yang menginfokan bahwa tanggal 34 sampai 35 itu bakal ada rencana release lah, aduh masalah banget ya dan kita lihat sahabat ke kabar berikutnya ini vitamin bahagia yang kita dapatkan di siang hari ini, tuh unggahan dari Kariski Makeup ya project terbaru kembali Dilakukan oleh Bunda Les dan Papa Bilar Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar Dan sukses Amin Momen ini diunggah kembali bersahabat oleh akun Leslar Anus Korsi Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun Instagram Seri Rahayu6729 mengatakan Masya Allah Lancar berkah terus Papa Bunda Abang El Amin Tuh bersahabat ya kita aminkan doa-doa baik yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Dan selanjutnya, ada juga para sahabat, komentar lain diberikan dari akun di Instagram. Nova rarasati kosong mengatakan di kolom komentar, Bismillah, semoga kesayangan kita dalam lindungan Allah dan dilancarkan rencananya. Amin, Masya Allah banget ya, apapun itu, kita doakan semoga lancar dan semoga diberikan kesuksesan. Dan selanjutnya, kita keunggahan Om Izzar, tiga jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan kalimat. Didengarin bersahabat ya, ini kalimat yang diunggah oleh Om Izzar. Kalau kita lihat ada buah yang busuk di atas pohon, jangan dipetik, ntar juga akan jatuh sendiri. Begitu juga kalau ada orang yang hatinya busuk, biarin aja, gak perlu dipikirin, apalagi dibalas, nanti juga dia akan jatuh sendiri. Hashtag tetap jadi orang baik Wow, ini kalimat Kita teringat dengan kata-kata yang disampaikan juga oleh Papa Bilar Kalimatnya sama Masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Dan kalimat berikutnya kita lihat juga yang diposting oleh Om Izhar Jangan pernah punya niat untuk membuktikan sesuatu pada manusia Karena sekuat apapun kita berusaha akan selalu salah bagi orang-orang yang punya sifat iri, dengki, dan berhati busuk. Jika kita kecil, dihina. Jika besar, dicurigai. Jika benar, digibahi. Jika salah, dicaci. Semoga Allah selalu menjaga kita dari hal-hal buruk. Amin. Wow, itu para kalimat yang mempunyai arti yang sangat luas.